Terjumpa dengan dia kembali dari di masa bersuatu aku, bareng Slot Kita akan coba bermain bareng top share, lapan-lapan tentunya mainkan Get of the Kasa Bagaimana untuk kalian kita mainkan tentunya kalian, simak baik-baik di -baik, kesempatan di kali ini ya Dan untuk kalian jangan lupa like, share, komen, subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi nya agar kalian dapatkan update video terbaru tentunya dari Slot Jani Bareng top share, lapan-lapan, untuk belinya juga sudah kita semakin, kalau kita langsung saja boy Kita sudah berapa lama, kita akan untuk kalian juga yang suka jangan lupa like, share, comment, dan subscribe Sebenarnya channel ini nah, Untuk selama beberapa update terbaru Mengenai info bocoran dan pola Soalnya cork di hari ini Dan untuk update video-video terbarunya Kalian cukup aktifkan notifikasi loncengnya Masih bersama Get of Gatot Kaca Hari ini bosku kita coba terus Menurutkan simbol demi simbol dari Get of Gatot Kaca ini Terlahan dari pasti ya Bareng Get of Gatot Kaca Mudah-mudahan bisa berdat maksimal di kesempatan di hari ini Dan bisa profit ya bosku Oke okay, mudah-mudahan saja Kita terus coba kasih uh, pecah lagi Perlahan tapi pasti kali ini brother Kita coba turunkan kali ini Kita sambil nantikan sabaran-sabaran Kacor dari gate of Gatot bosku. Waduh mudah-mudahan kali ini Kita bisa meledak maksimal Lihatin ya. sumpah tadi hari ini Bareng gate of Gatot kaca. Dan untuk kalian yang ingin selalu mendapatkan update terbaru mengenai info bocoran dan pola gacor di hari ini caranya gampang brader cukup like dan komen, dan subscribe, tentunya saya loh dan otomatis kalian akan selalu mendapatkan update terbaru di setiap harinya. Dan untuk yang paling langsung nyobain main, main di sini ya bosku linknya sudah kita sematkan di kolom komentar begitu pun untuk join grup WhatsApp jadi kalian sangat mudah sekali ya bosku. Kita cuma turunkan kembali kali ini dengan speed gratis seperti biasa ya selalu menjadi andalan untuk kita.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 Baru Get of kaca nya ya bosku Salah satu toko yang luar biasa dihadirkan di kesempatan hari ini Coba terus kita mainkan ya Kemudian kembali simbol dari Get of ini Mudah-mudahan saja bisa profit maksimal Coba kecahkan kembali cara perlahan kali ini brother ya, Dikasih pecah lagi kali ini Main santuy aja lah ya boy Dan tentunya untuk betnya boys uh, Sesuaikan saja dengan bet kalian antara mode dan pejangan terlalu masakan water bu bro. karena itu bukan menambah kemenangan YouTube menambah rungkatan musuh kali ini kita coba turunkan masih bareng get of Gatot kaca nih Boy kita coba kali ini kita coba sambar kali ini bareng simbol-simbolnya boy get of kaca luar biasa banget kali ini Oke, okay, ini kita sabarannya ada sedikit canggung ya bosku karena masih baru-baru yang memainkan game Topcat Kata Namun mudah-mudahan untuk profitnya bisa melonjak maksimal di kesempatan hari ini. Dan sekali lagi itu pas waktu Yang pengen nyobain langsung main di situs ini. Linknya sudah kita sematkan di kolom komentar. begitu pun untuk join terupdate-nya. Dan kalian juga yang ingin selalu mendapatkan update terbaru mengenai bocoran dan pola Topcat gacor di hari ini caranya cukup like, share, komen, dan subscribe channel ini dan otomatis kalian akan langsung diarahkan ke port pendaftarannya bosku terlebih dahulu sebelum kalian bergabung tergabung dan menjadi membernya bosku kali ini kita coba kesalahan kembali simbol-simbol dari geto berdasarkan sayangnya bosku oke kita coba turunkan ke lebih lagi ya dengan pos skater gratis mungkin akan kita dapatkan kalau kita dapatkan itu bonus yang luar biasa kali ini Asih kita coba bareng geto berdasarkan sayangnya bosku Oke, okay, kita pecahkan kembali simbol-simbolnya bosku Oke, okay, kita pecahkan kembali simbol-simbol yang uh, ya ada diamond juga ya di sini ya Kita pecahkan lagi kali ini, kita coba sabar Kita nantikan sabaran-sabaran besar yang dihadirkan oleh get of katut kaca ini ya Seperti apa, kita coba ya di semata di hari ini Masih kita coba turunkan kembali perlahan, -perlahan kali gampar get off katut kacanya bosku coba terus kita coba terus pantang pulang sebelum tumpang ini bosku kita coba dikansikan kacau di kesempatan di hari ini barang di atas kacanya yang kita seluruhkan si bolnya kembali kali ini boy dan untuk kalian para sobat sabar yang punya pola terbaiknya sekarang coba-cola di kolom komentar mungkin para sobat sabar pengen nyoba ini ya mudah-mudahan lari beruntung ya bosku dan ingat untuk keberuntungan setiap akun itu jelas berbeda-beda meskipun kita bermain dengan bed dan waktu yang sama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 dari situs ini ya, betul, ya. Dan kali ini kita coba kembali simbol demi simbolnya dari kita tabungan utgaja, kita perlahan ya. Perlahan naik atau perlahan turun kita coba lihat lagi kali ini kita coba simbolnya. Sama-sama bosku kita mengenal ya simbolnya. Oke, okay, kita anggap saja hampir sama kan Seperti ada poin push ticket, oke Ya, untuk game ini juga baru rilis ya bosku ya Kali ini coba kita turunkan kembali Kita pecahkan secara perlahan kali ini boy Kita coba kasih paham kali ini brother Kita pecahkan lagi Dan tersusunnya terpaksa-paksa Tersebut juga uh, terima kasih untuk bersamanya ya Dan tentunya dengan pola pola yang kita main kali ini Mudah-mudahan bisa membuat kalian untuk mengawali Kalian memulai suatu game slot ya Dan kali ini kita coba kita pecahkan Perlahan kembali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 kita petas cipol hijau, green, temple kali ini ada batu merah juga ada green diamond, parkour diamond semua lengkap disini bosku bos, bos. simbolnya begitu menarik kali ini kita turunkan mudah-mudahan profit ya oke, letakkan kembali kali ini masih pesak oke, matang jiwa, bos kita coba lagi kali ini bos Oke, kali ini kita kasih pesak lagi